Oke okay. Yang ingin saya katakan kepada anda Saya tidak pernah meningkat Sejak itu sampai sekarang Karena yang disebut peningkatan Yang anda maksud adalah peningkatan materialisme Soyo suge, soyo kondang Gitu kan Soyo dadi Sementara sejak saya kenal beliau Saya umur 19 tahun Kelas 2 eh, 18 tahun Saya masih kos tiga SMA saya sudah menolak empat lima hal itu aku ora golek kondang aku ora golek sugih aku ora golek dadiopopo aku ora golek jabatan aku ora golek kabeh aku ora tertinggal Nek bangsa Indonesia sebut bangsa terbelakang aku ora terbelakang kita kan disuruh jadi bangsa yang maju terus kita sebut ada kemajuan itu maksudnya saya sukih gitu. saya tidak mau dari dulu itu bukan tujuan saya jadi saya tidak pernah tertinggal oleh orang barat kalau menurut saya pribadi orang barat jauh di belakang saya saya tidak taat kepada semua dunia materialisme aku tidak taat kepada dokter aku tidak taat kepada aku radikat oleh hukum aku mau taat hukum bilang sama ahli-ahli hukum dan perangkat-perangkat hukum -perangkat Indonesia bahwa saya tidak mau taat hukum Indonesia kenapa karna yaka duzai tuha yudai uwa lalu, tan, lalu tanca sunar kue nggawe aturan pora, aku tetep jadi wong apik arep ngopo kue ora arep nyolong, ora arep ngelanggar opo-opo ning ora mergokok kongkon nek kue aku kan pula jari tersinggung aku mengisi ini meng barang siapa mengarani aku meneh aku yura barang siapa mencuri, barang siapa mengambil Wingiki aku karo Mas Toto itu sama kayak ke Mamuju naik pesawat Satu jam sebelum mendarat Sudah takjil Magarit tiba Lion Air tidak menyediakan atau air Apalagi jajan Dan mereka kayaknya tidak inget bahwa oh, ini bulan puasa Jadi ketika duri malah no penguman. Barang siapa mengambil pelampung Akan mendapatkan hukuman Ikiki langit takjil Malah nyaranya reput mangan pelampung jilan, pesawat pesawati jadi wes tak, tak malah dianggap pelampung. Eh. Jadi itu benturan antara gelombang kedua dan gelombang pertama. Nah anda teman-teman sekalian, saya sarankan mulai malam hari ini anda dikuasai oleh gelombang pertama, betul enggak? dikuasai oleh materialisme, dikuasai oleh undang-undang negara dikuasai oleh macam-macam yang mereka jalankan secara tidak jujur tapi saya ingin menyatakan kepada anda anda tidak boleh tertekan oleh gelombang pertama <tuk> ojo gelem dikawe sedih, ojo gelem dikali stres ojo gelem dikali bingung, kue kudu matik, kue kudu ucol suka kebingungan kue, kue kudu mengelak, kue kudu ngatasi karena kamu adalah manusia gelombang kedua yang mencari gelombang ketiga gitu loh saya tadi cerita dari ucok harahap nganti saiki, iku loh berapa grup timbul tenggelam tinggelam aku karo cong penyoktia ikan dinggi ke tahun nem nganti saya rata karena kita tidak pernah mencari kondang, tidak pernah mencari job peye, tidak pernah dan saya kesini ini juga tidak dalam rangka profesi saya saya kesini karena ada modulasi antar gelombang antar pelaku yang berada di satu gelombang tapi panis pelaku gelombang kedua mencari gelombang ketiga bahkan bertori kok bisa saya Enam tahun setengah ning kuburan bening. coba iya lo Kue aku rata mulai kau nengun usah aku laku kuburan kubur orang roh-roh nah, yang semua orang kona. Kuen aku laku nunggu kue. Itu kan karena mencari cahaya sejati. Itu nah, loh teman saya diam. Mencari, lah saya juga. Ini loh. Segoh itu cahaya, kerak cahaya. Neng maknami segoh kui gelombang cahaya. Neng barokai segoh kui cahaya sejati. Nge ya. Kuen duit-duit rp rupiah rp rupiah 10 rupiah duitnya itu kerak materialisme yang tidak bermutu tapi begitu kamu menggunakan uang itu untuk sesuatu yang baik dia menjadi gelombang kedua begitu dia membarokai kiri kananmu anakmu istrimu dan tetangga-tetangga maka dia menjadi gelombang ketiga jadi tidak menolak materialisme tidak saya tidak menolak Indonesia tapi jangan, men, jangan Indonesia menyuruh saya untuk memaknai hidup ini seperti bagaimana kamu memaknai saya datang ke pengajian bukan karena saya ustaz saya tidak memaknai diri saya sebagai ustaz Opo ustaz di? boleh orang-orang Quran kata ustaznya kok saya di ustaz di dari profesi yang dijunjung-junjung tinggi nyur ku jargon sama aaa ah. apa bui? itu peristiwa gelombang agama spiritual atau peristiwa materialisme dan kapitalisme kalau anda nonton TV ya saya tidak akan ya sudah lama saya bertahun-tahun diminta untuk membintangi pemimpin harus bejo kita tiga tahun saya tolak terus, akhirnya minta Mbak Novia. Mbak Novia juga menolak akhirnya ke Pak Mahfud. Aku ya, anakku Nesu langsung. Singa sampai kelas Iji. Itu yang ayah mau jadi bintang iklan. Iya, kalau sampai terjadi ayah yang ngomong, pemimpin harus bejo kita nggak usah ngomong seumur hidup. Menunggu anakku anakku. pemimpin pemimpinku harus bejo, ada ngomong ini. Pemimpin itu harus tanggung jawab, kok bejo. Lupa bejo tuh maksudnya bersih apa? Jujur, nah, prasojo, eh, prasojo. Gue sih yang masaknya kan kata bejo dewi. Bejo itu kan laki beruntung. Ternyata maksudnya itu beruntung. Pak nah, Nesu gue sih jenius nak gue tadi bejo. Karena Nesu tau, semita pikir aku yang dimaksud ternyata orangnya jujur, sportif. Lalu gue gigi bejo apa jujur? lah contoh tau bejau karna gitu. wong bukti nasi jujur malah rabet jauh tapi jadi iya tau karna bejauh gitu. wong indonesia ini wes nyembah brawloh salah le milih brawloh le nyembah le keliru maka anda kesini ini menurut saya anda pencari cahaya sejati anda manusia gelombang kedua dan anda jangan mau tertindas oleh gelombang pertama meskipun anda tidak bisa merubahnya enggak apa-apa tapi anda tidak boleh menjadi budak dari gelombang satu yang mengatakan Jakarta beriman Gusti Allah GR ini Gusti Allah kaya beriman gak ragu menurutlah Gusti Allah terus diberikan anda senes ini ku maksudnya senes beriman ini ku maksudnya bersih, indah, nyaman terus Gusti Allah ini anggon lontek yang bersih, indah, nyaman menurutku masa kalau Sunan Kuning yang Semarang orang bersih apa yang gilam teko? orang indah apa gelem gilam orang nyaman apa gelem gilam tuku kan kalau nah, beriman beriman kalau nah, bersih tidak nyaman bersih tidak nyaman saya sudah menyarankan Jakarta merubah dari Jakarta Brion menjadi Jakarta Benyamin S Ustaz Sarangkin yang udah diterima Benyamin kan jelas bersih, nyaman, indah S Sakaropmu itu dinamis ya toh dinamis di ruang demokrasi di situ teman sekalian Nah jadi saya ingin ngomong tiga gelombang amati di dalam dirimu mana gelombang satu ketika kamu jadi pegawai kamu masuk pagi tanda tangan pulang sore tanda tangan terus kamu dapat urusan-urusan kamu disuruh itu pekerjaan gelombang satu tapi dia bisa menjadi gelombang dua tergantung cara memaknai kan gitu Ora popok kok jadi satpam neng gerejo yora ya popok apa -apa. neng lemo makna yoko ya kan begitu opo jernai kue jadi satpam neng gerejo njernai wujud sana ya yang keresan wujud sana yang nung nai yora toh oh krusialah pokok ono wuih Lai yora ya masa tuhan ngogornya begitu nek tuku opo popok kutu di luar sing total wong selangkot itu ngono kicarane nek ngolong kutu di luar Yuk, nongong kali sik-sik Islam, toh, nek nak Islam, ditolong toh, nongong, wih, caranya Orang, wajar, no nongong, kristalok, Allah nongong, wih, naik nongong, nolong naik nongong, wih, butuh nongong, bahkan naik nongong, wih, apa nongong, sing butuh nongong, kok tulung nongong, wih, identitas nongong, wih, naik nongong, wong tiba nongong, motor sik-sik-sik-sik nongong, islam Islam nongong, ya. islam islam nongong, dan O oh, Muhammad ya N O oh, Awas oh. mati. Oh, oh, oh. Nah batas-batas hubunganmu dengan materialisme dan gelombang pertama Itu kamu manage terus Orang Papua kadang-kadang harus berbohong Berbohong itu kadang-kadang sangat diperlukan jadi tidak semua kebohongan itu baik, eh, tidak baik. Kadang-kadang kebohongan itu wajib. Lepi ya begitu. Nah, konjamu misalnya, konjamu loran dengan rumah sakit. Menurut dokter mawahan, bikin pun angin lagi mas. Niki kita tak ingin rongrong saksi niki cari dokter. Terus kue, saking jujurnya, ya yeah, apa okay, ya is lumayan si rong saksi oke okay, ya. Yeah? Si pias, justru diteleikmai ya, teleikmai ya. Tele Saat turuni motor bejaran di ini dimana ya. Saking jujurmu, ha? aku tak ganteng. Kutunya aku kutu sih, bawa jujur. Eh? Jadi, nggak pusing kan? Apa ya? Daming gunung, misalnya nongkrong merengus, masih jalan. Gue kok bisa merengus gitu-gitu? Katanya kan itu. Eh, eh, lah ya. Aku tuh kok hapus isi di ya? Tapi ngapusi pusing kira. Anak hati, eh, tapi orang pi, orang kaku, nunggu Wi gitu loh. Seorang ibu ditanya anaknya, "Bu, saya dulu lewatnya dari mana waktu lahir?" Ditanya, saya dulu tanya ibu saya dan sampai saya umur sampai beliau meninggal belum pernah bahwa Apa Terus malaikat kamu kepada anakmu. Kamu mengatakan bahwa lahirnya anakmu adalah dari ketiak, padahal sesungguhnya adalah dari tempat yang dulu sangat sukar membikinnya Oke. Okay. Saya kira cukup Tiga gelombang tolong diamati Pokoknya anda terus menerus harus cari gelombang Yang ketiga yaitu Nur Muhammad yang sebenarnya Pemanaan budayanya sangat bagus tadi Pokoknya kue ikhlas wai Ikhlas lakonono wai Lakonono kue rasa dikongkon Kue api adiwong Rasano hukum orang nyolong Gitu loh tetap berbuat baik Lakukan ikhsan ikhsan ikhsan Ikhsan itu adalah kebaikan yang engkau lakukan Meskipun tidak disuruh Meskipun tidak dianjurkan Gitu ya